bicara soal binatang buas, banyak sekali yang bisa disebutkan, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Di antaranya yakni seperti harimau, beruang, dan beberapa yang lainnya. Harimau sendiri merupakan spesies kucing terbesar di muka bumi ini, bukan seperti kucing yang biasa ditemui pada lingkungan rumah. Dari beberapa jenis yang ada, salah satunya yakni harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae yang merupakan satu dari enam subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya ya. Penampakan satwa dilindungi ini direkam melalui kamera ponsel oleh warga desa Renajaya, Jaya, kecamatan Girimulyaka, Kabupaten Bengkulu Utara, dan kemudian beredar di media sosial Facebook. Dalam video berdurasi 50 detik ini, tampak harimau itu sedang berjalan di badan jalan utama, jalan lintas Lebong menuju Bengkulu Utara. Melihat pengendara roda 4 yang terhenti dan merekam melalui ponsel, seorang warga menceritakan peristiwa itu bermula, saat dirinya mengangkut beras menggunakan mobil dari lebong menuju Bengkulu Utara. Hanya saja setelah tunggu perbatasan, ia melihat harimau yang muncul dari sisi kanan. Peristiwa itu terjadi sebelum waktu sholat maghrib dengan cuaca mendung dan akan turun hujan. Karena dalam situasi mencekam, ia memilih mundur beberapa meter ke belakang sembari mereka menggunakan handphone. Beberapa menit kemudian, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Hanya saja ia melihat harimau tersebut sudah menyeberang di area kawasan perkebunan kopi milik warga sekitar Secara umum memang bahwa harimau Sumatera mempunyai tubuh yang relatif paling kecil dibandingkan semua subspesies harimau yang hidup saat ini Serta selain itu, warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh spesies yang ada Mulai dari kuning ke merah merahan hingga orangnya tua Satwa yang satu ini termasuk dalam status kritis alias terancam punah Jumlah populasi harimau Sumatera di alam bebas hanya sekitar 400 individu saja. Harimau Sumatera menghadapi dua jenis ancaman untuk bertahan hidup, yang meliputi bahwa mereka kehilangan habitat dan terancam oleh perdagangan ilegal, di mana bagian-bagian tubuhnya diperjualbelikan dengan harga tinggi di pasar gelap, yakni untuk dijadikan perhiasan, tas kulit, ikat pinggang dan masih banyak lagi. Harimau merupakan binatang buas yang tak pandang apapun jenisnya dan di mana ia berasal? Namun untuk harimau Sumatera ini, mungkin tak lebih mengerikan dengan hewan terganas di hutan Amazon. Di sana banyak binatang buas yang lebih ekstrim lagi. Hutan hujan Amazon merupakan surga bagi ekosistem lingkungan yang luar biasa banyak. Tumbuhan dan hewan-hewan tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di tempat ini. Di sungai Amazon ini merupakan salah satu sungai terbesar di dunia. Sungai ini dihuni oleh banyak hewan unik dan juga berbahaya bagi manusia.